Oke, okay, dengan begini maka kita sudah berhasil membuat channel YouTube melalui HP ataupun tablet. Sebelum kita memulainya, let me welcome you back first. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang cara membuat channel YouTube dari handphone dan tablet.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 Oke, seperti ini ketikan saja YouTube di pencariannya karena dengan aplikasi ini memang lebih mudah untuk mengelola channel kita Oke langsung saja kita buka untuk aplikasinya Sebelumnya jika kalian belum mempunyai akun email maka kalian harus membuatnya terlebih dahulu ya Oke kita langsung saja perhatikan caranya pada bagian atas kanan tap dan sentuh gambar penggunanya kemudian tab tambahkan akun. Nah di sini kita akan diminta memasukkan akun email kita. Jika kalian belum membuatnya maka kalian dapat membuatnya di sini. Buat untuk diri sendiri ataupun untuk mengelolanya. Oke, kalau kalian akan diarahkan kepada formulir berikutnya ya. Oke, karena di sini kita sudah memiliki email maka kita tinggal masukkan saja. Di sini saya sudah menyiapkan satu email untuk menjelaskan tutorial cara membuatnya kali ini ya kemudian kita masukkan password kita seperti ini ya oke tunggu sebentar iya tap dan sentuh saya setuju untuk melanjutkannya oke setuju ya oke kita lanjutkan nah maka kita sudah berhasil masuk dan login sebagai pengguna YouTube ya, oke untuk membuat channelnya cukup mudah sekali, yaitu tap dan sentuh channel anda di sini, kemudian kita akan diminta memasukkan nama channelnya. Oke di sini sebagai contoh kita masukkan dengan nama RM seperti ini channel ya, oke. Sebagai contoh saja kalian dapat membuatnya sesuai yang kalian Inginkan oke, okay. jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat channel YouTube pertama kita. Kita juga dapat mengubah preferensinya di sini, ya. Ya, kira-kira seperti itulah caranya, ya. Oke, okay, semoga bermanfaat.